Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, umat Islam yang berbahagia, yang insya Allah diridhoi oleh Allah SWT, saya Brigadir Jenderal TNI Firmansyah dan Rem 101 Antasari, pada kesempatan ini mendukung untuk kegiatan dari badan wakaf Al-Quran yang bergerak ke seluruh wilayah Indonesia untuk mewakafkan Al-Quran. Insya Allah apa yang telah dilihatkan dapat oleh Allah ta'ala dan apabila kita membantu untuk memudahkannya, Insya Allah kita juga akan mendapatkan uh, amalan sapalah dari Allah Subhanahu ta'ala Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.